Ini lagi menangkap kepiting di dalam lubangnya kia. Kira-kira kepitingnya gede apa orang kia? Iya, gede sih ya, nang kepiting itu. anak? Iya. Gede pak, cilik kira-kira? Gede. Gede. Iya. Waduh, napa lalang pitingnya? Ya, mbuyong um, kita kan orang berkepiting ninceroh, lalang-lalang apa waduh, ini adalah orang ber. Pitingnya kenal bos? Gede beli kia, kira-kira enggak? Oh, kia main gede. gede. Nyapit kawat. Ah, nyapit kawat. Nyapit kawat biting nyampit kawat bos. kawat. Uh, bo. uh, kawat. Oh, jadi lalang kayak kuya dia. Jangan lupa like, subscribe di channel Pak Pagi ini bosku saya berada di lokasi pesawahan bosku. Rencana pagi ini saya akan eh, melihat mas Kiki bosku. Mas Kiki mau berburu eh, kepiting di dalam lubang tapi lokasinya di lokasi pesawahan. Oke bosku kita ikuti saja mudah-mudahan mas Kiki pagi ini berburu kepiting di dalam lubang bisa memperoleh hasil bosku. Nah, itu Mas Kiki-nya, Bos. Lagi lura apa, Kek? Piting biasanya di roban kayak kieu, kaya, piting nanjak. Oh, piting nanjak, kok ya, iya. Kik. Kik habis rob besar. Iya. Kata Mas Kiki, kalau habis rob besar, biasanya kepiting naik ke darat. Piting dari tambak karena air rob besar naik ke darat ke sawah-sawah. Nah ini Mas Kiki lagi mencari kepiting di sawah Ini lagi menangkap kepiting di dalam lubang ya kaya. Iya Duh Mas Kiki nya puas Lagi menangkap kepiting di dalam lubang Cuma lubangnya nggak kelihatan soalnya lubang kepitingnya ketutup air Kalau nggak jeli enggak bisa melihat lubang kepiting, cuman masih orangnya cilik. kira-kira kepitingnya gede apa orang kek ya gede sih anak kepiting itu. piting anak? iya. gede pak, cilik kira-kira? gede. gede? iya. waduh, apa anak pitingnya? ya mbuyung kita kan orang berkepiting nincero, yang anak apa waduh, nanti orang berdua. iya dari prediksi anak pitingnya lah ya. ya anak piting. tapi kepiting gede, iya gede. ya mbuyung. <imitar> Ini ngelang ya, gede ciliknya kan kita tahu, bro. Biasanya diri aku gede, gede ya, gede hari Kadang cilik cilik, apa pajarai ya, kadang sing, saleng loro, kadang saleng telu, lanak, kadang lanang sih, coba dini loro. Waalaikumsalam, oke. Hati kepitingnya ya, kuy ya, oh mas keke orangnya, pekerja keras, emm, pekerja lah, giat pekerja. Nah sekarang Mas Kiki lagi mencari kepiting yang bersarang di lubang Ini lokasi pesawahan Soalnya kemarin habis ada roh besar Jadi kepiting dari sungai atau dari tambak pada naik ke eh, sawah Jadi ini Mas Kiki mencari kepitingnya di lokasi sawah Sawahnya seperti kayak gini bos rawa rawah sawahnya tuh nah sebelah sana tambak ini oh, sama nah kena, kena kena kena aja bos kedinget kena bos gede beli kira-kira enggak -kira. oh kima yuk gede nyapit kawat ah nyapit kawat nyampe kawat keding nyampe kawat bos loh uh ku kedingnya ku ku nyampe kawat uh oh, jadi alat kayak gue <laughs> ya kia iya lanang berarti ya lanang ya lanang lanang bos Isi lumayan awas di Melayu lagi oh, mau dilepas soalnya kepitingnya nyapit kawat kalau kepiting itu gel iya. dari, oh, oh, jadi kalau capitnya uh, patah itu harga jualnya murah nah itu jadi har harus hati-hati Maski okay, hati-hati. Orang yang darat cukup ki. Nih darat yang gentar Lumayan baru berangkat langsung dapat bos. Cuma daratannya ada tangginya. Senang banyak. Banyak oleh air bos jadi agak susah. Saya lagi di Okay. Kalau patah satu capitnya tuh harga jualnya murah, jadi harus hati-hati. keras bos, kalau nyapit jari lumayan bisa berdarah. Kawat pakai suwe apa Kawat pakai susah ya, iya. Apa maning jari tangan? makanya harus satu hati, -hati. Hmm? lepas bos. Oh. Idenya lemu ya? Lemuy ya. Yang ngari kepitingnya lengan kan lemu, tapi kadang-kadang kepitingnya gembor. Hmm. Tapi ini kebetulan, kebetulan hari ini eh, dapatnya kepiting gemuk kayak iya, Dengan kepiting gembor. Kalau kepiting habis molting harganya murah ya Iya. Kalau gemuk kayak gini harganya mahal. Kira-kira sekilo nepira kue ukuran singkaya konon. Palingnya sih 1 kilo nih paling 11000 loh palingnya oh 180 1000000 ya iya. nah itu kalau dijual per biji itu kira 30 ribu iya kisaran-kisaran segitu 30 ribu bos kalau dijual per biji kalau dijual per kilo 130 ya kenapa lu ya kepiting mas kiki yang lagi agak kepiting, hmm orang lori waktu cair, waktu kandangnya, heem, lori, lori waktu cair, belanak, pelak, bengi, oh, bengi, iya, jadi kayak ke luruh kepiting siang hari, iya, ya bengi, kadang luru kepiting, hmm. jadi kon kerjanya, kon ke ngesop, awan bengi, iya, Duiti tapi hari, api. hari awannya, megang, hari sadelat, kaya kaya yung bengi ini megangnya, satelit, gak, kayak gak, iya, yang mempengin, maka iya, tengah, siji C, jadi kayak awan, mak, nah, lan mak, tetap magrib. Balik jam 10, eh jam 11, kok jam setengah sih, cuma maning balik jam 40, kok? Eh, suka orang banget megawanya. Kita yang banget itu tengah sih, tidak dinae. Apa ini bisa dikawal megawanya? Hmm, jadi tadi malamnya banyak ke situ <tuh> iya. Jadi pagi-pagi nya bisa bekerja lagi. Jadi ah, itu <umpul buatmu> <tuh> <tuh> ya, Kangkuah, pagi sih lah megawanya, Bang. Anggung iya anggung bulu buat nggak palingan. Iya, ya wis muka-muka saat menikah nanti meski kiki punya celengan banyak buat mas kawin atau buat perkasak lah ngomong-ngomong adonek nanti bukit caduk kakar iya oh. alat alatnya kakar oke, okay. Lur kepiting ini dalam lubang alatnya apa bagi Iya, yeah, yeah. caduk. Yeah, caduk kakar, karo dia yeah, mesti kakar. Oh, jadi caduk yeah. sama besi ya? Iya. Yeah. Ya yeah, besi itu gunanya untuk apa ke? Okay? Tanggung dari kepiting, nggak ngerasa kena kepiting nih ngelengiku, ngerasana kepiting karo widengnya bisa jen, oh. arah wideng rangkak, arah kepiting kayak beling. Oh, rata-rata letak beda ya? Iya. Yeah. Oh, kepiting jadi wadu, kepiting watu kayak iya, kayak sih? kayak bidang. Heeh. kepiting kayak beling. Oh, jadi alat alatnya kawat untuk iya. eh, merasakan dimasukkan ke lubang barangkali iya. ada kepiting atau tidak kan bisa Saya dirasakan. ari kakar ke caduk kecil kayak kia kaya kanggo kaya kaya ngadang ini leng ya. posisi lawan kepiting metu kan mancing ini caduk. Baru yang yum didadangi caduk kakar baru kepitingnya nyapit kapo ke ke oh, jadi dan jadi kayak Iya, ari posisi kepiting Eh, enggak banyak caduk kakar posisi ar yang ke kepiting tengah banyu, mu tengah balong, musing orang katon, jadi kan didadangi Tadi lalu kepiting pahmetu kita tangan metuk engkau garing inteni kepiting ngenteni rajut dia rajut caduk gerak-gerak malah gerak-gerak, beli kepiting semanjing, engko tidak angkat kayak gini, tadi kepiting kena. jadi orang susah-susah, lamun mau lah mau tengah balong, kuning tengah sawah, atik tangan bahaya, bahaya ini kepiting Priben, yang kita pernah rasa kena kepiting pan metu tangan mancing dari tangan siji capit loru, ya tangan siji ya renjak ting kepiting. Iya, tangannya luka ya Kia. Iya, capit siji nih tangan eh, capit loru nih tangan siji ya tangannya nggak terjadi capit kau. Hmm, Jadi caranya kayak konon supaya iya, aman ya iya, Iya, tapi hari yang kepiting darat posisinya yang katun gamblang cila ngakalannya gampang, orang sadik caduk karena ada metu ini betul dijik. Oh iya. Nah, kan, ya. kan. Jadi ngawas caduknya, mengantisipasi, barangkali di lubang lepitingnya di dalam air ya Kia? Iya. Sipai Tapi singo, sing, sing pintar telak. Hari kita kan tembak bingi-bingi yang menggawa kayak Kia. Jadi sing pintar telak orang gawanya caduk kakar kayak Ki kita yang teti ya kecil kecil sama besar, tambah pintar. Jadi alatnya kan beda Mas Kiki bawa alat iya. caduk sama kakar itu tahap masih tahap belajar Kia. Iya. Kalau sudah mahir sih tanpa caduk juga bisa kaya Iya. Oke siap. Kita pengen dimana kia? Kaya motor. Iya, orang bisa gini, emang kita pengado. Adoyo. Iya, iya hmm. tawang sari, tas tawang, tawang sari. Duh. Pinggir laut, tas pinggir laut. Tulis ke Kalimangrup, tulis Radengulun, macam beru. Iya, berarti di peristiwa baliknya yang iya, uh -huh. sore ya kia. Iya, baliknya sore. Jadi makan itu lumayan lah, empat oh, iya. ratus, tujuh sekali. Tapi setengah hari. Setengah hari ya. Iya, kita Duh. pernah makan atas singa, singa si bedug. Oleh pada tanggal setengah hari hmm. apa dua ribu dua puluh lima, di kawin di suko si pokoknya saat nolas singa suko si sore kan luna mati. Saya boleh, walaupun Mas Kiki, cara kerja mencari uangnya tuh cara mencari uangnya lumayan bagus ya, boleh pendapatan besar. Cuman wadonannya pada tanggal tanggal tiga, ya, pada tanggal pada tanggal tiga, pada tanggal pada megawe pak, pada pada pada Sungguh pada megawe, sungguh pada megawe, iya gelang-gelong di temen. Punang tonton, sing deleng itu bepajar tuber, tonton terus itu bepajar tuber, nggak akan berhenti bikin konten youtuber. Nah, kakek kanggo eh. eh, penggemar Mas Kiki keprivate. Ya kanggo penggemar kita baik, ya salam dari. Ya salam dari Kiki, baik-baik baikin kono. Semoga, Semoga subscriber atau apa, penggemar Mas Kiki hari ini diberi kesehatan, keselamatan dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya, Amin. Oh salamnya Mas Kiki buat ya. penggemar Mas Kiki. Oh, mas ya. Kiki mau berburu kepiting di area persawahan. Mudah-mudahan Mas Kiki bisa menduluhin yang memadailah hari ini. Tadi kita sudah melihat Mas Kiki, walaupun Mas Kiki tadi barusan memperoleh satu ekor kepiting, tapi ya ada pemasukan. Cuman hari ini saya nggak bisa menemani Mas Kiki, bosku, karena Mas Kiki berburu eh, pagi ini katanya lah areanya sangat jauh dan sangat melelahkan kalau diikutin. Jadi Uh, saya pagi ini memutuskan sampai di sini, Bosku. Pokoknya yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton videonya sampai selesai.